Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Skopio di bulan Juni Tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Karir pekerjaan Solang Skopio di bulan Juni Tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Skopio di bulan Juni Tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saya akan mengambil kartu support energi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 Two of opsort ataupun dua pedang. Secara umumnya chuopsort itu diartikan dua pilihan, tentukan pilihan dirimu untuk melepaskan keraguan dan memilih jalan hidup untuk lebih bagus lagi. Dan untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Juni tahun 2021, kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi di sini seorang Scorpio hanya mendapatkan beban pikiran yang di mana di sini seorang Scorpio sedang bingung untuk menentukan arah tujuan hidup, untuk menentukan arah langkah yang akan ditentukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan di disini juga digambarkan seorang Scorpio akan dihadapkan dengan dua pilihan yang dimana membuat seorang Scorpio akan sulit untuk menentukannya dan untuk support energinya adalah kenaik open secara umumnya kenaik open itu dapetkan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio di bulan Juni tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang Scorpio hanya mendapatkan pilihan beban pikiran Yang dimana di sini untuk menentukan arah tujuan hidup, arah langkah hidup Yang di sini juga seorang pasangan, orang-orang terdekat akan memberi support, dukungan kepada seorang Scorpio sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The World Secara umumnya, The World itu diartikan kesempatan kedua, memberikan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan kedua dan jika kartu The kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio sini menggambarkan Sosok seorang Scorpio akan mendapatkan kesempatan kedua Kesempatan lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi Namun disini seorang Scorpio mendapatkan dua pilihan yang dimana membuat beban pikiran kepada seorang Scorpio Namun tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan Yang didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat serta pasangan Scorpio sendiri Dan untuk kartu keuangannya adalah dua kontakel ataupun dua poin. Secara umumnya itu kontakel itu artikan suatu kestabilan proses kestabilan namun ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Scorpio di bulan Juni tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan namun di sini seorang Scorpio Keuangan yang berada di dalam kondisi stabil Posisi stabil yang dimana sini juga Seorang Scorpio ingin mengambil satu langkah Untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus Yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih bagus Serta rezeki yang lebih bagus Di bulan Juni tahun 2021 Disini usaha tersebut merupakan Bentuk pekerjaan Ataupun bentuk suatu karya Yang akan ditimbulkan oleh seorang Scorpio Untuk mendapatkan income di bulan Juni tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah naik offshore Secara umumnya, naik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan Sunan Scorpio telah ada di dalam kondisi stabil, posisi stabil yang dimana di sini Scorpio ingin mengambil satu langkah, satu pekerjaan, serta satu usaha yang tujuannya untuk mendongkrak kehidupan keuangan lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh pasangan dan orang-orang terdekat Scorpio sendiri. Dan jika kartu luar kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio di sini menggambarkan. Seorang Scorpio mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan lain untuk membuka sebuah usaha yang di mana di sini bertujuan untuk meningkatkan keuangan, mendapatkan rezeki yang lebih bagus, serta kehidupan yang lebih bagus, yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Scorpio sendiri. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah 10 of 1 ataupun 10 topat. Secara umumnya, ten of one itu diartikan merasa hidup terbebani, merasa hidup ditanggung sendiri, dikarenakan bekerja dengan ide cara sendiri, dan di sini menggambarkan untuk air pekerjaan seorang Scorpio di bulan Juni tahun 2021 akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan pekerjaan, yang dimana di sini juga seorang Scorpio akan melakukan. Dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini tuah suatu itu merupakan pilihan yang dimana mana di sini menentukan karir apakah bekerja sendiri ataupun menggunakan bantuan orang lain dan di sini seorang Scorpio memilih untuk bekerja sendiri tidak menggunakan bantuan orang lain tidak mengharapkan bantuan orang lain serta di sini seorang Scorpio akan mendapatkan peningkatan karir di bulan Juni tahun 2021 serta mendapatkan peningkatan kehidupan dan keuangan dan untuk support energinya adalah page of sword. secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan mendapatkan peningkatan karir yang dimana disini seorang Scorpio bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain yang disimbolkan dengan Ten of One dan didukung kartu oleh Tuasot memilih jalan hidup yaitu bekerja sendiri. Duo pentakel ingin mengambil satu langkah memperbaiki kehidupan keuangan dan di sini seorang Scorpio akan menggunakan cara tenaga sendiri untuk mendapatkan karet kehidupan keuangan serta rezeki yang akan lebih bagus yang didukung penuh oleh anak Scorpio serta di sini tujuan seorang Scorpio adalah untuk membahagiakan seorang anak dan jika kartu one kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan Seorang Scorpio akan mendapatkan kesempatan lain, kesempatan kedua untuk bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain Yang dimana sini salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh anak, didoakan oleh anak Dan disini seorang Scorpio mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Scorpio sendiri Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Seven of Cups ataupun tujuh piala. Secara umumnya setan of Cups itu diartikan memiliki banyak keinginan sehingga gagal fokus kepada yang satu dan di sini ada dua prediksi pertama kepada seorang Scorpio yang sedang single, dia ingin memiliki banyak pasangan, namun di satu sisi ia tidak mampu menjalaninya sehingga di sini seorang Scorpio akan gagal fokus kepada seseorang yang memberikan perhatian lebih kepada seorang Scorpio sendiri, dan di sini akan berdampak negatif kepada hubungan asmara seorang Scorpio yang sedang single, dan di sini untuk seorang Scorpio yang sudah berpasangan, di sini seorang Scorpio akan memiliki niat untuk memiliki banyak pasangan ataupun mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara. Yang dimana di disini seorang Scorpio yang berpasangan akan gagal fokus ataupun akan tidak fokus kepada pasangannya yang di depan matanya saat ini namun di disini seorang pasangan akan selalu memberikan dukungan motivasi perhatian yang dimana di disini membuat seorang Scorpio akan mengurungkan niatnya sendiri dan untuk support energinya adalah The Queen of Pentacles. Secara umumnya, Queen Open Tackle itu diaktikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Scorpio. sendiri mendirikan di sini menggambarkan kepada seorang Scorpio yang sedang single akan gagal fokus kepada seseorang yang Queen Open Tackle yang disimbolkan dengan Queen Open Tackle yang sedang memberikan perhatian dan yang memberikan hal-hal yang positif kepada seorang Scorpio. Dikarenakan seorang Scorpio yang sedang single ingin memiliki pasangan yang lebih dari satu, yang dimana akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya. Dan di sini, seorang Scorpio yang sedang berpasangan akan didukung diberikan perhatian oleh seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Pentacles yang membuat seorang Scorpio akan mengungkapan niatnya sehingga mendapatkan keharmonisan hubungan asmara di bulan Juni tahun 2021 dan jika tak reward kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain akan didapatkan oleh seorang scorpio di mana di sini untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Juni tahun 2021 yang didukung penuh oleh pasangan sendiri orang-orang terdekat serta orang yang memberikan perhatian itu sendiri dan untuk angka keberuntungan kepada seorang scorpio di bulan Juni tahun 2021 itu ada di angka 2 22 20